Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 16 dari 20 film India tahun 2021, sekarang saatnya kita bahas posisi 17 sampai 18. 17, Kaagas. Sebuah film komedi satir, Ka Agas, tayang pada awal tahun 2021. Film ini menceritakan tentang pria bernama Barat Lal Pankaj Tripathi. Barat merupakan pemilik band. Demi menjaga kelestarian bandnya, Barat hendak meminjam sejumlah uang di bank lokal Sayangnya, Barat dihianati oleh paman dan putra-putranya Mereka memalsukan kematian Barat dan membuatnya dinyatakan telah meninggal dunia secara hukum Tujuan dari pamannya adalah merampas bagian tanah keluarga yang dimiliki oleh Barat 18. Ramprasat Kite Harvey. Boleh dikatakan bahwa Ramprasat Kite Harvey bukan film yang baru Pasalnya, film ini sudah dirilis di Mumbai Film Festival pada tahun 2019 silam. Namun, film ini baru dirilis untuk halayak umum pada tanggal 1 Januari 2021. Film yang mengusung genre drama komedi ini memiliki pesan moral yang tinggi bagi para penontonnya. Ram Prasad, Nasiruddin Shah, telah meninggal, tapi seluruh keluarga berkumpul di rumahnya selama 13 hari sejak hari kematiannya. Keluarga Ramprasat hendak melakukan ritual Hindu yang dikenal dengan nama Teharvi. Harfi. Selama 13 hari tersebut, berbagai dinamika keluarga, politik, dan rasa ketidakamanan muncul di sekitar keluarga Ramprasat. Perjalanan tersebut membuat mereka tersadar bahwa pentingnya kehadiran seseorang yang kini hanya terlihat dalam retrospeksi. Sekian video tentang 20 film India tahun 2021 ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.